Hmm? Kalau kamu jadi pacar aku gimana? Kalau aku nggak suka sama kamu gimana? <Sess> Terus kalau misalnya <Sess> <Sess> <Sess> <Sess> <Sess> kalau misalnya aku jadian sama yang lain gimana? <laughs> ya kalau dia selera-selera Gimana? Hancur Udah kamu tenang aja Aku Wah. pasti sama kamu ke baby eh. <tuk tangan> Udah kamu tenang aja. Pasti kita bersama kok. Hati-hati, sekarang tuh banyak potongan-potongan video. Banyak oh, iya. yang melintir-melintir, jadi hati-hati. <tuk> Oke. Okay. Saatnya janjian bacain profit <SILEN> Oke, okay. Chandrika Sari Jusman atau dikenal dengan nama Chandrika Cika merupakan influencer yang memiliki followers IG sebanyak 2,2 m dan jumlah followers TikTok sama dengan Ferdinand Sule Prickette, yaitu sebanyak 8,5. Beda, oh. oh. oh. oh. oh. aku masih 8,4. Masih delapan ini 8,5 Beda, Beda tipis lah, mungkin setelah tayangan ini jadi 8,5 Oke, jika kamu punya jumlah draft video TikTok, berapa? Sama uh, dari keseluruhan, ingatlah ribu seribuan lah, bang. Seribuan sih, Waduh, seribuan. seribuan Banyak banget, itu kenapa nggak kan diupload? Uh, mungkin ada yang nggak pede aja, dia buatnya di upload. Uh -huh. Disimpan aja deh. Disimpan terus kamu akan di-upload nggak kan nanti? Atau mau dihapus? Hmm. Ada yang di-upload, ada yang aku hapus. Hmm. Hmm. Tapi kebanyakan cewek itu begitu ya, bikin, bikin, bikin, bikin simpan. Iya, uh cuma -huh. Bikin, bikin, bikin simpan, terus lupa ngupload upload. Karena kadang nggak uh -huh. ah, pede aja. Ah. Uh -huh. uh -huh. Ya, Bagus suka kenapa kena ya. Karena nggak pede. Kadang kau diliatin terus tuh jadi ih jelek ya, tar aja deh kapan-kapan. Segitu jelek? Enggak. Kan kau diliatin terus tuh aneh rasanya. Aku malah ini lihat terus. Kasih Mona. Sebentar, sebentar. Eh, sini jangan macam -ka awal kawal viral -ka. itu joget papi culo, culo, culo. culo. culo. nextnya mau joget sama papi siapa, siapa lagi? Papi culon. Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Belum papi-papi ini mah? Emang... Iya sih, tapi emang bagus sih <tid> papi cule. Jangan menolak takdir loh. Oh iya, maaf ya. Mama, Mama, Mama, Mama, papi, <tid> <tid> <deketnya>, papi cule. <tid> muncul dia ya di WhatsApp yang kirimin terus ada ya sampai ada filternya ada filternya di IG aku pengen ketemu banget nih sama orang, duh siapa ini harus akhirnya ketemu aku pertama kali ketemu kita di mana ya waktu itu lupa lagi kan ya? Oh TPRI itu yang pertama ya iya itu pertama aku bahagia waktu itu bisa lihat aslinya itu oke kalau kamu suka Fargo enggak Uh, Bukannya suka, gak pernah aja. Gak Apa? pernah, gak pernah. Park Boy gitu, oh, gak pernah. Park Boy, dia ngomong gitu doang terus dia masuk Oke. terus berdiri lagi dan dia nggak tahu yang dm tuh gua sebetulnya nah kalau Dela pernah ada yang gak sopan pernah. gimana nggak sopannya Iya sama sih dia ngirim papnya dia terus kita pap aku gila ya Gak malu sih. Masih ada gak? gak Hei, ada, ah, ada lagi apa sih. Apain ditanya, itu mau gak usah. Tapi Jan pernah waktu lagi baca-baca DM, hmm? itu ada yang gak sopan banget. Gimana? Jadi dia foto ngelakbanin bapaknya seleher sini. <laughs> <laughs> Takutnya itu kan gak sopan, bapaknya dilakban gitu. Takutnya kalau meninggal gimana itu kan gak sopan. Gak <laughs> oh, bagus itu. <laughs> Setelah itu gak baca-baca DM lagi. Do dosa itu sama bapak dilakban. Oke okay, ngomong-ngomong konten kreator katanya Dela rajin bikin konten karena pendapatannya itu lebih dari 90 juta per bulan. Oh, wow. Kamu mengalahkan Aju nama Iko, loh. Wow. Bener? Coba diklarifikasi. Bener? Mungkin mungkin bisa lebih. Ya ada misalnya nggak balance juga sih kayak misalnya ntar bulan ini ada sekian, si, sekian ntar bulan depannya sekian, nah. gitu. Kadang waktu tuh kayak pernah lebih dari 100 sih. Ush, sebulan gara-gara pargo Pargoi doang. Enggak Pargoi doang kan ada live stream. Indo. Oh live streaming. Daindo. Oh nama yang kayak ada yang lain-lain. Per bulannya dapat segitu. Aku aja sebulan di atas UMR doang wis 90 juta loh. Nah, kalau eh uh, Cika sebulan bisa mencapai 200 300 dari hasil konten kreator kamu. Oh kalau TikTok aku belum pernah yang kayak Kok enggak? Um. Adalah yang live streaming gitu-gitu oh, Karena aku okay. cuma bikin-bikin aja Berarti ada endos endorse, endorse iya, aja endorse ya? Iya, endorse aja hmm. Tapi segitu adalah ya? Adalah berni -berni. Tepuk tangan buat mereka <Glian> <tuk> Oke Saatnya segmen Anton Kerja <tuk> Saatnya <Yeah. tuk> Terima kasih pak, saya udah dikasih kesempatan lagi Dan buat bintang temu terima kasih <tuk> Saya ak <tuk> hanya akan memberikan motivasi. Wow. Jadi buat teman-teman para kreator ini ketika menayangkan atau membuat suatu konten hmm. jangan lupa untuk eh, tradisi gitu. Oke. Okay. Kayak misalkan bukan hanya pargoy. Kayak degongan gitu. Ah, lu ngomong pargo sih. Oh. <tos> Oh ya, ininya muternya enak banget ya. <tos> <tos> <tos> <tos> Aduh, gitu Pak. Jadi, uh, oh, mulu nih dia nih. <tos> <tos> <tos> mungkin pakai tradisi, oh, misalkan dari Padang, uh, pakai tarian Padang. Oh, gitu. itu aja, suka gitu, gitu <tos> doang. Betul, <tos> mereka udah tahu kalau itu. <tos> udah tahu <taris> ya Pak. <tos> udah udah Nanti. ayo keluar keluar <tulis> <tulis> <tulis> ya, ya, <tulis> <tulis> <tulis> <tulis> udah udah udah udah udah ya, udah udah udah udah udah udah udah udah udah udah udah udah udah udah udah udah udah udah udah udah udah Sya, ada jadwal, nih. Kalian ini kan sebagai influencer dituntut untuk cerita dan bikin konten. Nah, sebenarnya, netizen tuh nggak tahu kalau kalian sebenarnya gimana sih. Kalau kalian, hmm? kalian oh, kalau kalian sebenarnya, hai, ah, maksudnya <laughs> ngerti nggak? Lama, aku sih nggak okay. ngerti ya. Ngerti. Bersyukurlah, aku tidak <laughs> oke. Okay. Nah, jadi, nah, sebenarnya netizen itu nggak tahu kalau kalian sebenarnya luan deh, okay, kayak dulu. aku terlalu banyak. Sebenernya <laughs> <laughs> nggak ngerti sih. <laughs> jadi gini, <Ayah> yang sampai. <coughs> jadi netizen tuh tahu kamu sebagai konten kator, tapi ada yang nggak tahu netizen tuh sebenarnya kamu itu selain konten kator apa? Misalkan petani kan? Oh. Uh, sebenarnya petani. Uh, sebenarnya aku tuh petani gitu Kalau misalnya kayak sebenarnya aku kayak gini gini. gini. Oh gak apa-apa, apa-apa. Banyak gila Hei! <tuk> udah, udah. udah? Oke. Okay. Kita tahu kalau kamu itu kreatif. Tapi sebenarnya kamu... Hah? Pacar aku? Ya. Oh rame rame bertawan rame. rame nih ayo Jan! ya uh, tapi <coughs> tadi kan pagoi ya. kenapa <coughs> aku udah bukan masangnya lagi eh. uh, oke okay. asisten host bukan host lagi tadi Jan hampir lupa lo pada closing untul di eh, untul untuk nih oke jadi kita langsung closing aja ya Terus yang dibisikin apa? Ini tuh, tadi dia nyuruh closing, tadi katanya durasinya terlalu lama ini Oh, oke okay. Tapi satu ini, aku mau minta dari mereka dua hmm? Aku mau minta, sini, ya. sini. Minta apa Aku keras? mau minta pertanyaan satu lagi Satu lagi ya Satu, ya. Lagi ya. satu ya. aja jangan banyak Iya Dua kata untuk diri kamu sendiri Dari... Dua kata deh Iya, dua kata untuk kamu sendiri, apa? Dua kata... Aku keren Aku keren. Aku sip. keren, bagus. <tuk> <tuk> <tuk> hmm. Aku berani. Hmm? Aku pemberani. Kata oh, ya, tiga, itu tiga kata. Pemberani, pemberani. Nah, tadi kan. Hmm. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> aku pemberani. Aku pemberani. Aku pemberani. Dua kata untuk aku. Iya. <tuk> yeah.